Kenapa ada mulut di tangan dan dada deidara di Naruto? Ini alasannya. Jadi mulut ini munculnya karena kenapa sih? Autor Image, Dimas Ramadan, Death 12, 2022. Karakter Akatsuki hampir